Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghapus akun Google dari HP Android biasanya hal ini dilakukan ketika kita akan mengganti HP Android lama dengan yang baru tanpa menghapus data di HP yang lama oke langsung saja cara untuk menghapusnya ini sangat mudah sekali pertama kita masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP kemudian setelah itu cari akun dan sinkronasi nah ini dia akun dan sinkron Kemudian scroll ke bawah, lalu pilih Google. Berikutnya di sini akan ditampilkan akun Google yang ada di HP yang lama ya, di HP kita. Kemudian pilih lainnya. Setelah itu pilih hapus sekarang. Ya, setelah itu hapus akun. Nah sekarang untuk akun Google-nya sudah terhapus dan tidak ada lagi di HP. Nah biasanya langkah terakhir ini memerlukan verifikasi, berbentuk pola ataupun meminta uh, sidik jari ya. Oke sudah terhapus dan sekarang untuk akun Google di HP ini sudah tidak ada. Dan tentu saja untuk bisa menggunakan HP seperti biasa, di sini kita harus menambahkan kembali akun Google yang lain. Baik itu akun Google yang baru ataupun yang sudah ada. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghapus akun Google dari HP Android dan semoga tuturan singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.